Api, kita makan sambal terpedas ini dengan ghost pepper kita saksikan sama-sama langsung kita buka ghost peppernya. kita makan dengan sambal guys ya kita saksikan ghost pepper dengan sambal ghost pepper level 1 juta dengan sambal kita saksikan apakah keluar api dalam bentuk? tinggal makan sambal. aja loh tinggal makan nih nih nih, nih ghost nih guys ghost pepper dengan sambal kita saksikan kita taruh di atasnya sambalnya guys kita makan, saksikan, apakah keluar api dan mulutku? Kita mulai menangkapkan api, dan... api, api. Saksikan sama-sama, ya. Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Uh, Saksikan, ada mana suaranya? Saksikan sampai sehat. fasikan sampai belum pero no